لا تعمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها فبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسئلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب أما بعد أي الناس دخل كتاب الله و غير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدا فكل بداة ضلالة فكل ضلالة في النار أعذني الله وإنكم من الضلالة ومن النار فكل قول وعمل تقرب إلى النار إنه ولي ذلك القادر عليه Alhamdulillah wa wa kulli Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan dan pengagungan yang tertinggi kita berikan hanya untuknya. Dialah yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat sifat yang maha tinggi sempurna dari seluruh sisinya seluruh nikmat yang kita da rasakan datang dari kama wikum min nikmatin dan nikmat apa saja yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala mampu kapas mampu melihat dengar bahkan mampunya kita beribadah kepada Allah mengenal jalannya para nabi jalannya para salaf ini adalah nikmat yang teragung yang Allah anugerahkan pada siapa yang Allah inginkan kebaikan Kewajiban untuk kita selalu bersyukur hanya kepadanya, dengan memuji di lisan, meyakini di dalam hati bahwa nikmat tersebut murni datang dari Allah dan kita buktikan dengan amalan, memanfaatkan nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah salam tidak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Beliau bersabda, siapa yang bersalawat untukku satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya sepuluh kali. Dan salawat Allah kepada hambanya dengan Allah memuji-muji dan menyebut nama tersebut, nama sang hamba tersebut di hadapan para malaikat. Wa'alaikidir Pada hari ini merupakan pertemuan untuk membahas kitab at minat dunia Peringatan dari dunia Tadjarul awliya bat-tahadhirul juhala Pengingat bagi dan peringatan orang jahil terhadap fitnah dunia dari bahayanya fitnah dunia. Ditulis oleh Abi Abil Fida, Ahmad Hasan ibn Qa'id Nahari al Rayyim al dan ditakdir oleh fadilatul Syekh binasir Muhammad ibn Allah Taala ini penting untuk kita baca peringatan dan nasihat. Nasihat dan peringatan bagi kita semuanya. Kan bahayanya dunia. Karena yang paling banyak memalingkan manusia dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah fitnah dunia. Betapa banyak kita saksikan, saudara-saudara kita yang tadinya semangat eh, memeluk Islam, tapi karena fitnah dunia akhirnya murtad hanya karena tergoda dengan wanita kafir non Islam bahkan tidak sedikit. Yang mereka sampai pada tingkatan ulama, yeah. karena terfitnah dengan wanita, akhirnya pun dia menikahinya dan menjadi khas. orang yang digelari dengan Islam Junior ia. dari Mesir banyak kerja tulis luar biasa tulisannya ia. akhirnya menikah dengan seorang wanita nasrani dan tinggal dalam keran nasrani murtad ia dan Billah. Ada seorang yang hafal Al-Quran 30 juz. Ketika dia ikut berperang melawan Romawi, ya, pergi buang air kecil, tidak sengaja dia melihat seorang wanita serani di, ya, yang akan dia serang tersebut lewat jendela dia pun langsung terpikat, terfitnah yang kecantikannya dia menanyakan bagaimana saya bisa memiliki wanita tersebut, wanita nasrani tersebut mengatakan tanassar, silahkan jadi nasrani dia pun murtad subhanallah sampai seluruh pasukan kaum muslimin ketika itu pun sedih. Ya. Pada penyerangan selanjutnya kedua kalinya pasukan kaum muslimin ketemu orang tersebut yang sudah murtad dan seluruh hafalan Al-Qur'annya sudah hilang kecuali satu dua ayat saja yang dia ingat. Keliat fitnahnya dunia. Ya. Nah, hakikatnya memang di dunia ini kita hidup untuk fitnah diuji. Seluruh di muka bumi ini adalah wajah Allah. fitnah atas biru Yang kalian menjadikan kalian satu dengan lainnya sebagai fitnah. Apakah kalian mampu bersabar? Maka selama kita masih hidup di dunia, maka fitnah akan terus datang dari berbagai arah, dari orang tua, dari istri, dari anak, dari harta jabatan, seluruh. Iya. Karena memang dunia ini adalah tempat untuk kita diuji. Maka seluruh yang ada di sekitar kita adalah fitnah. Seorang ustaz fitnah bagi seorang ustaz fitnah bagi madu. Iya. Seorang fitnah bagi ustaznya. fitnah bagi istri-istri fitnah bagi tetangga satu dengan lainnya fitnah pakai kamera-kamera seperti ini fitnah fitnah semua yang ada di bumi ini adalah fitnah semuanya adalah ya. Maka penting untuk kita saling mengingatkan tentang bahayanya fitnah-fitnah dunia. Alikwa wa definisi tentang dunia. Ta'rifut dunia wa ta'allahi seperti dan celahannya Allah terhadap dunia. Dunia kata beliau adalah kehidupan kita. Ini kita hidup padanya dan dinamakan dunia karena beberapa sebab. Awal, yang pertama bahwa akhirah karena ayat 4 jadi sebab kenapa dunia? karena dia adana lebih dekat dari akhirat karena dunia sebelum sebelum akhirat Allah berfirman Walalakhiratu kairul la kamilal ula dan sungguh yang akhir yaitu akhirat lebih baik bagimu dibanding yang al ula yaitu dunia sebab besar ni sebab yang kedua anak janiyatun Dunia karena daniyah. Dunia dari rendah dibandingkan dengan akhir. Tidak apa-apa. Bahkan tempat meletakkan cambuk di sorga itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Lebih baik dibanding dunia dan isinya. Lihat. Andaikan dari surga, lihat. Mengintip ke dunia, maka cahayanya akan menyidari, menyinari seluruh bumi. Lihat. Tidak ada papanya apanya dunia ini. Artis cantik wanita-wanita cantik di dunia ini ada apa-apa Wanita -apa dengan wanita akhir sekedar kita salat sunnah dua rakaat sebelum suruh itu pahalanya sudah lebih baik dibanding dunia dan seisinya tidak ada apa-apa dunia ini. Akhwan. Jadi ah, rendah. Tidak perlu kita mengagumkan. Tidak perlu kita cintai, berlebihan, ya, menyanjung dunia, mengejarnya. Rugi. Habis waktu. Capek, lelah. Ya. Kalau ingin mengejar sesuatu, ingin menguras pikiran, tenaga, waktu, kejar yang jauh lebih, berharga, Akhirnya pada yang demikian itu hendak kalau lomba-lomba pada yang demikian, ada dalam urusan dunia, rugi habis waktu. Tunggu sedikit orang yang berakal. Sedikit orang yang cerdas dalam hal ini. ya Mau berlomba-lomba untuk negeri akhiratnya? Sedikit. Kebanyakan manusia berlomba-lomba. Untuk mempermewa rumahnya. Untuk memperbaiki rekening. Memperbanyak tabungannya di rekening Investasi ini, investasi itu. itu. Relawan Habiskan waktu, tenaga, pikiran untuk Hal yang rendah. Karena orang yang berakal. Dia akan berlomba-lomba untuk. Merayang. Jauh lebih mulia itu negeri akhir. oleh Sofyan al rahimahullahu taala inna ma summiyatid dunya liannaha jani'atun wa summiyal malu liannaha yamilu bi ahlihi Sufyan ats-Tsauri dalam kitab Al-Hilya li Abi Nu'aim beliau mengatakan hanyalah dunia itu dikatakan disebut sebagai dunia Dinamakan dunia karena dia daninya rendah, kina, dan harta. Almal disebut almal malayam minu itu condong karena orang yang akan condong kepada air. Harta itu membuat hati kita condong kepada air. Kemudian boleh, al-sababus sebab yang ketiga lidunwiha min al-qalbi qala bunar fa sufi wa madana min al-qalbi wa anil haqqi istilah sufi orang dahulu dan orang sekarang itu berbeda kalau sufi dahulu dikatakan sufi itu ya orang yang memperhatikan kebersihan jiwanya zuhud dari dunia kalau sekarang namanya sufi ya orang gila yang mungkin pakai celana pendek duduk di mimbar sambil merokok ya atau yang meninggalkan sholat lima waktu kemudian dianggap awal 5 jaduh ya dzikir sampai uh, joget nah, itu sufi di zaman sekarang ya Masuk ke dalam tarekat-tarekat tertentu yang tidak ada tuntunannya. Kalau istilah Sufi. Kalau disampaikan oleh para salaf Sufi. Maksudnya mereka. Banyak memperhatikan tazkiatun nufus. Suhud iya. dengan dunia. Nah, seperti itu. Kalau Sufi istilah belakangan ya. Mereka yang masuk ke dalam tarekat tertentu, aliran tasawuf yang ya sebelas dua dengan syiah ya. mengkultuskan guru-guru tarekatnya punya banyak nyeleneh ujung daripada ya, cuma dua kalau bukan hululiyah, ibti hadiah hululiyah itu Allah di mana-mana. Tidak ada yang dia lihat kecuali Allah saja. Ittihadiyah artinya menyatu dengan Tuhan. Waalaikumsalam. Menyatu dengan Tuhan. Yang menyembah yang disembah satu. Fa'udu Kekufuran. Iya. Makanya tidak heran ada seorang tokoh sufi yang mengatakan bahwa tidak masalah orang Nasrani menyembah Nabi Isa selama yang dia pandang di situ Apa? Iya. Ruhnya Allah atau misalnya. Ada kan? Iya. Siapa? ar Soalnya Allah memberikannya hidayah. Tidak ada masalah katanya. Orang Nasrani menyembah. Yesus selama yang dia pandang di ya wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hululiyah, itihadiyah. Ya kita suri. Subhanallah. Ujungnya itu cuma dua. Ujung akidah, itihad atau Tidak lepas dari itu. Sebab yang ketiga, tadi bahwa, karena dia dekat dengan hati. Lidunuwiha, dunia. Kata bunda, dunia itu apa yang dekat dengan hati dan memalingkan dari kebenaran. Qala al-allamatu al-shawkani rahimu allahu ta'ala Fayaanu maa hiyati al-dunya Lugatan wa shara'an Amma fi l-loga faqada fascah ahimmatu l-loga Alla fatiha anna haa diddul-akhira Fa lidunui Wahua al-qurbi Wahua al-qurbu Jadi kata bahwa dia lawan daripada akhirat. Bahasanya dia adalah sifat ya, untuk sesuatu yang dekat, sesuatu yang dekat. aydan dan lawannya juga adalah alqaswa yaitu jauh. Pemimpin Hukauluhu diantaranya adalah Firman Allah: Antum bil adwatil dunya, kuhum bil adwatil qoswa. Iya, jadi, kawan-ibu diem, rahimanya warahimakum Allah. Itu secara bahasa ya. Dekat. Adapun secara syariat, maka ayat-ayat Qur'an itu terkadang menyebutkannya sebagai lawan dari akhirat. Ya. Seperti di dalam surah Ibrahim ayat 3. Allah berfirman, Al-lazina yastuhibbuna al dunia al, -al akhirat. Iya. Orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia dibanding akhirat. Di sini disebutkan dunia sebagai, sebagai lawan dari akhirat. الذين يستحبون الحيات Orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia dibanding akhirat. فقاله تعالى ففارحو بالحيات الدنيا فما الحيات الدنيا في الاخرى illa مطع. Jadi digandengkan dengan Akhirat yang merupakan lawan-lawannya dan mereka bergembira dengan kehidupan dunia dan tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat ya perbandingan mereka bergembira dengan kehidupan dunia dan tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali hanyalah perhiasan. Salam. Kecuali hanya la yang sedikit. Dan juga Allah berfirman wahai kaumku Hanyalah kehidupan dunia ini perhiasan dan sesungguhnya di akhirat adalah negeri ya, yang kekal. Wa kalau Taala ya ayuhan Nabi uliyaz wajika inkunt inkuntun natoridanal hayatat dunia والزينة لها وطينه ثم تقع كنا وأسرح كنا صراحم جميلة فإن كنتنا تريدين الله ورسوله ودار الآخرة فإن الله عدل للمح... المحسنات عد من كنا أجر عظيمة الله سبحانه وتعالى بيرفمن وهي نبي Katakan kepada istri-istrimu, jika kalian lebih mencintai kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah kalian. Saya akan ya, memberikannya kepada kalian. Kemudian seakan melepaskan kalian dengan cara yang baik-baik. Tapi, jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya, dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah akan mempersiapkan untuk wanita-wanita yang baik, ya, di antara kalian, pahala yang agung, pahala yang besar. Jadi disebutkan di sini sebagai lawan dari akhirat. Bakal man Dalam surah Asyura ayat 20 Allah Subhanahu wa Taala berfirman, siapa yang mengingkat kehidupan akhirat kami akan tambahkan untuknya. Siapa yang menginginkan tanaman. Tidak. Akhirat kami akan tambahkan tanaman tersebut. Apa yang dia mau tanah. Dan siapa yang menginginkan. Iya. Untuk tanaman-tanaman dunia. Kami akan berikan dari. Tapi di akhirat. Dia tidak akan mendapatkan bagian Dia hanya. Mengingat ya, perhiasan dunia saja. Kenikmatan dunia yang dia cari. Maka di akhirat tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Allahul Musta'a. Ini menunjukkan bahwa kalau di dunia ini kita berusaha, kita bekerja, kita berfikir. Tujuannya sebatas dunia saja tidak ada dapat hal apa-apa dia ya. akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Allah taala, "wa bal dunya illa la'ibun wa lahu, wa lad darul akhirah ta'qilun?" Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan dan senda jadi jangan terlalu terlalu stres memikirkan dunia jangan terlalu ya, berat memikirkan dunia hanya permainan dan sendagura santai saja ya. tidak usah baper dunia saja ya. tidak usah baper dunia saja sampai nangis hanya dunia ya bunuh diri hanya karena dunia subhanallah, Allah sampai saja yang lebih parah dia tinggalkan kajian hanya karena dunia dia tinggalkan sholat berjamaah di masjid hanya karena dunia subhanallah, Allah berakal yang seperti ini tidak berakal walaupun di situ bisnisnya sampai miliaran keuntungannya meninggalkan sholat berjamaah di masjid itu orang bukan orang berakal itu Kau orang berakar, ibadah kepada Allah hanya karena keuntungan dunia, sedangkan dunia apa? Jadi dunia hina rendah, ya tidak ada apa-apa dibanding akhirnya ada apa aja? Dunia sendagurau, santai saja, santai. masya Allah begitu deh, Lihat mobil ini lewat matanya terlalu, wih, mewahnya bagusnya, pokok juga seperti itu. Oh, iya. kalau dia niatkan akhirat, alhamdulillah, kalau hanya sekedar berbangga, hanya sekedar ingin dipuji, ingin disanjung, dikatakan hebat, orang kaya, dah tidak ada, tidak ada sama sekali manfaatnya. Tapi kalau dia bilang, "Wih, bagusnya itu mobilnya." Mau beli juga mobil begitu, tu pergi ya Kalau ada mobilku begitu, saya mau jual bikin pondok pesantren. Mantap itu, niatnya dapat pahala. Walaupun tidak, sempat beli mobil walaupun, saya sekalipun cuma kaca spionnya dia tidak sempat beli. Tetap dapat pahala. Kenapa niatnya? Niatnya. Kalau ada mobilku begitu, ay tidak sampai satu jam saya jual cepat. Oh ya. siapa lagi pergi? saya pakai pergi haji. Iya. Bangun pondok. Masya Allah. Ada apa iya. Tapi kalau. Lihat sesuatu yang mewah-mewah. Masya Allah. Pengen ku juga begitu. Enaknya itu kapan nih. Kalau dipajang. Di, di, diparkir di, di, di depan rumah. Saya anda lihat semua orang. Tetangga. Weh. Jadi kaya ini. Di iya. Padahal dia. Hanya seorang penuntut ilmu, ai tidak ada pahala kalau cuma ingin dibanggakan seperti itu, ya. Bahkan dia termasuk orang yang tidak berakal, kurang akalnya, dia tidak berakal. Dunia. Ya. وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُوا لَهُمْ Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan dan senda Dan itu, subhanallah, fakta yang kita betul, ya. Dunia itu kalau didapatkan awal-awalnya aja, itu pun perasaan aja sebenarnya. Coba, coba tanya orang yang pakai mobil Ferrari ya. atau mobil uh, apakah sekarang Pajero ya itu awal-awalnya aja itu pahina. Uh, Tapi setelah satu bulan tidak ada bedanya perasaannya dengan mobil yang dia naiki yang lainnya. Iya, sama kalau kita... Punya rumah. mewah Memang betul awal-awal itu kayak ada perasaan. Gini. nikmat apa. Tapi setelah berlalu satu bulan, satu tahun, dua tahun. Tidak ada. Biasa. Tidak ada ini. Ada sebuah kisah disebutkan oleh. Di mana saya dengar ceramah itu dari salah seorang sheikh. Ya. Di Arab. Ada orang kaya luar biasa. Ada orang kaya. Ada, ada orang ada seorang pengusaha dia bangun rumah luar biasa mewahnya bertahun-tahun dia dia pikir siang malam dia bekerja untuk membangun rumah mewah tersebut Allah berhasil jadi setelah sekian lama ketika mau peresmian mau syukuran mau ya artinya pertama kali mau dipakai itu rumah dia melintas di jalan mau Bawa kunci mau buka pintu rumahnya, melintas di jalan ditabrak mobil, meninggal. Belum juga dia injak teras, apa Teras rumahnya. Lihat dunia, cuma ya, sekali Bertahun-tahun dipikirkan, dibangun, ya, dibangga-banggakan. Pas mau di untuk peresmian, mau masuk rumah hari itu diambil kuncinya, menyebrang di jalan ditabrak mobil, meninggal belum juga dia injak teras rumahnya, apalagi tidur di dalam, itulah dunia ya, khuah. jangan tertipu ya, permainan sendok gula belaka, ya. dunia itu luas ya, HP. Ya, mobil, rumah, istri, suami, anak, dunia semuanya seluruhnya dan si akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa apa takilun kalian itu berakal menggunakan akal kalian seperti kita tidak mau beli mobil tidak mau beli motor bukan nanti akan ada pembahasannya ya tapi di sini jangan sampai kita terlalu mengagungkan sampai menghalangi kita dari ibadah ya atau sebatas niatnya kita sampai di dunia saja. Harta-harta dunia tersebut. Ya. Tapi kalau kita memilikinya dalam rangka beribadah kepada Allah. Sebagai tunggangan kendaraan untuk sampai kepada Allah. Maka semuanya akan bernilai pahala. ya Jadi dalil-dalil beliau membawakan di sini sebagai syahid penguat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dunia di sini digandengkan dengan akhirat sebagai apa? lawannya. Faqalu ta'ala yusabbitu Allahu alladhina amaru bil qawli fil dunya wa fil akhirah. Dalam surat Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di, hari, di kehidupan dunia, itu kalimat tauhid, apil akhirat, dan juga di akhirat di alam kubur diberikan kokohkan untuk menjawab tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. وَقَالُهُ تَعَالَ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا لَنُنَبِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ هَاجَرُوا فِي dan orang-orang yang berhijrah karena Allah مِنْ بَعْدِ Danubawian Setelah mereka diSolymi, Danubawian Nahum fit hasanah. Maka kami pun akan melimpahkan untuk mereka di dunia kebaikan. Walajurulakhirati akbar dan sungguh walat negeri akhirati itu lebih besar. Lawakan yang kamu kata tak mengetahui. dan kami akan memberikannya di dunia kebaikan dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh jadi ini semua dari dalil penyebutan dunia digandengkan di akhirat sebagai sebagai lawannya bahkan kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia padahal negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Ayat 67. Turiduna aradat dunia. Wallahu yuridul akhir. Kalian menginginkan. Ya. Harta dunia. Sedangkan Allah menginginkan akhirat. selainnya kata beliau dari ayat-ayat yang semakna dengan ini. Dan di antara ayat-ayat Al-Qur'an apa yang memberikan faidah bahwa kehidupan dunia adalah perhiasan yang disegerakan Iya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Al-hayat dunia ilmataqdurur dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu." Iya. Lihat ya, kisah tadi menunjukkan betul-betul dunia itu menipu. Iya. Setiap hari, setiap bulan. Yang dipikirannya adalah bagaimana jadi rumahnya mewah. Yeah. Ternyata dia tertipu. Pas dia mau buka tabrak mobil meninggal. Menipu. Dunia itu menipu. Yeah. Kita bangga banggakan anak-anak, istri, ya yeah. harta benda. Ternyata di akhirat. Mereka justru datang menuntut. Yeah. Dan tadinya kita banggakan justru Di akhirat mereka datang menuntut Kenapa? Karena di dunia kita didiknya dengan benar ya, Tidak mendidiknya dengan benar Orang bangga dengan jabatannya luar biasa Ternyata gara-gara jabatannya Dia dipenjara Terlalu dia banggakan Subhanallah Saking menipunya dunia ini ya, kawan. Kita saksikan sebagian suami. Ya, ketika dia mau melamar. Ya, atau dia nikahi seseorang. Dia bilang, ini yang paling cantik. Dia nikahi. Belum juga sebulan, ya Belum juga sebulan Masih ada yang lebih cantik dari istrinya. Di luar sana. Bahkan anehnya. Yang di luar lebih cantik dibandingkan di rumah. Padahal dulu dia dikait karena dia pikir ini memang tercantik. Tapi menipunya itu dunia. Sampai di luar sana ternyata cantik semua di luar. Justru yang di rumah yang jelek. Tapi kalau orang melihat dia bilang kenapa si A itu udah pilih si B? Padahal lebih cantik yang di rumahnya. Kenapa nak? Yang di luar lagi dia selingkuh, dia pacar. Padahal di rumahnya lebih cantik. Kenapa dia demikian? Karena menipu memang karena menipu, nah itu terjadi ya alhamdulillah istrinya lebih baik lebih soleha. ya rajin sholat juga dari fisik tidak jelek jelek amat, ya masalah tapi adiknya dia lebih suka iya yang di luar rumah yang tidak sholat yang tidak pakai jilbab dan seterusnya bahkan mungkin dari segi fisik lebih baik yang di rumah tapi apa menipu. Dunia itu menipu. Subhanallah. Allahul Musta'at. ta'ala dunia lagu walau huzina dan tafahur binaku dan kaya dalam uang dan anak-anaknya puncaknya juga dunia begitu begitu menipunya dunia itu ya tadinya kadang di Indonesia itu jadi 01 lima tahun setelah itu tidak ada di lupakan sudah maka seperti rakyat biasa ada ya. tadi jadi agung-agung kah diwuliat ujung-ujungnya dia di, justru dia di penjara. Iya. Tadi dia dihormati, dimuliakan di mana-mana, ternyata pakai baju orange. Iya. Lengkap dengan borgolnya. Dunia. Allahu mustaha. Ah. Makanya, makanya itu aneh. Lo, sebagian wanita muslimah. Iya. Dia cinta, dia suka dengan artis-artis Korea. Iya. sekali. Ya, subhanallah. Mana-mana dipajang fotonya, dijadikan wallpaper. Orang-orang Korea. Dipajang di kamarnya. Dia sampai menangis. Kalau nonton film Korea. Iya. Subhanallah. Padahal kalau sholat, susah sekali menangis. Tapi kalau nonton film Korea, menangis. Dia hilang. Subhanallah, justru gara-gara itu dia pun mendapatkan siksaan dari Allah. Menipu kan? Ya. Hey. Allah almustaqim. Kata Allah, Subhanahu wa taala, An'amal hayatul dunya la ibu walha, wazinatun, fadba'hum binakum, fatakatum fil amwal fil awlat. Hanya kehidupan dunia. Permainan. Tenda kurung Ini ya, sekadar perhiasan dan berbangga-bangga di antara Iya, Yang membedakan itu hanya itu. Merasa bangga. Ya. Merasa bangga. Dan terkadang itu, Allah. dan mobil yang satu dengan mobil yang lainnya itu, kalau dari segi kenyamanan terkadang sama aja Cuma karena satunya bermerek, wah lebih bangga. Mereknya yang beda. Dari segi fasilitas sama. Iya. Eh, Cuma beda merek, beda harga. tahun ini barang mahal, wah bangga dia. Padahal kalau perasaannya, yang membedakan perasaannya adalah kebanggaan saja iya sedang masya Allah ya, kalau saya bawa mobil itu saya kasih nama mobil mubarak iya itu mobil saya full asik iya iya full AC belum tentu iya ada mobil mewah seperti mobil saya iya jadi dia full asik Lantri kalau saya angkut sampai 20 orang, muat. Mobil mewah belum tentu. Ada yang memuat sampai 20 orang, 30 orang. AC-nya tuh kiri, kanan, belakang ada. Karena open cup terbuka. Ia. AC alami, Masya Allah. Nikmat, rasa nikmat. Kenapa? Karena kan rame. Pergi menuntut ilmu dapat AC kiri, kanan, AC alami. Karena open cup terbuka. Ia. Ternyata yang membedakan cuma perasaan. Ia. Dan masya Allah, ya, Ini tidak ada yang yang mual-mual. sedangkan yang naik mobil mewah tertutup bisa saja mual-mual ya kan? Apalagi yang tidak biasa naik mobil. Lebih dia pilih mobil yang seperti saya punya, iya. <laughs> mobil tahun 80-an, iya. <laughs> dia pilih. Ditawarkan mobil ini ada mobil lebih mewah. kejangan saat di situ mau saja. Karena full AC dia, kiri kanan terbuka, iya. <laughs> Kalau di situ eh, baru satu kilo mungkin sudah mual mual ha, ya. Jadi itulah dunia. Wah ini bedin, terima Membedakan itu karena menset saja. ya saling berbangga-bangga saya. Nih ya, saling berbangga-bangga. Bahkan sebagian dunia itu, ya betul-betul hanya sekedar kebanggaan saya. Ya sebenarnya tidak nikmati dia tidak nikmati sama sekali. Cuma karena bermerek, harganya mahal. Ya. Akhirnya dia beli, dia pakai. Padahal sebenarnya dia tidak nikmati, tidak nyaman, tidak cocok. Ya. Dia kadang alergi AC. Ya kan? Dan cocok dia pakai itu. Jadi fasilitasnya itu juga dia tidak memanfaatkan semuanya. Hanya karena apa? Harganya mahal, bermerek, akhirnya dia pakai, dia beli. Dia paksakan dirinya. ya. Nah, itulah dunia. Hanya apa? bainakum. amwal. Wal Dan. Paling memperbanyak. Ya. Berlomba-lomba memperbanyak. harta dan anak-anak. Ini kalau murni sekedar niatnya dunia ya. Ingat ya. Tapi kalau dia niatkan dibaliknya. Untuk ibadah kepada Allah ini justru sebuah kebaikan. Ingin punya anak banyak, ingin punya istri banyak. Untuk apa? Supaya mendukung dia ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, dia punya istri empat. Setiap istri punya sepuluh anak. Kenapa demikian? Dia, dia ingin kalau sholat, ya disolati oleh empat puluh orang ahli tauhid semuanya iya ya, itu tapi kalau hanya berbangga-bangga ya punya istri banyak tidak ada ilmunya tidak ada uangnya tidak ada ya hanya sekedar apa mengumbar janji sana sini ah ini bukan pahala dia dapat dosa banyak anaknya tapi dia dia tidak didik ya, dia tidak didik dia agama yang benar hanya sekedar maunya jadi bilang Oh Tawa itu, Masya Allah. Banyak istrinya, banyak anaknya. Untuk apa? Untuk berbangga-bangga? Subhanallah. Ya. Dan seperti ini justru akan menjadi musibah di dunia dan di akhir. Akan menjadi musibah di dunia dan di akhir. Ya. Karena... Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Wallahu taala alam bisawab. Saya rasa cukup banyak dalil-dalil yang kita bacakan. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat dan nasihat bagi kita semua bahwa kehidupan dunia ini hanya kehidupan yang menipu, ya sendok gurau, jangan terlalu baper dengan dunia, jangan terlalu dipusingkan, jangan terlalu dipikirkan, apalagi stres, apalagi menghalangi dari ibadah. Hanya gara-gara urusan duni, dunia. Iya meninggalkan taklim, ya, meninggalkan istri yang soleha karena ada yang di luar sana yang lebih ini dan itu, itu tidak saya. Ya, alhamdulillah wanita yang soleha itu adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Ya, jadi kalau diminta uang panai seratus juta, ya demi mendapatkan perhiasan terbaik dunia yaitu istri soleha itu sebenarnya apa Termasuk 100 juta. Terlalu murah sebenarnya. Ya, sayangnya kan penuntut ilmu kasihan rata-rata miskin. Jadi jangan diminta 100 juta. Ya, dipermudah saja. Karena yang paling berkah itu adalah pernikahan yang ya, yang paling mudah. Ya, yang paling mudah. Kalau mudah 100 juta, Alhamdulillah. Tapi kalau tidak mudah, ya sesuai dengan yang mudah saja. Jangan diperberat. Ya karena yang paling banyak berkahnya dalam pernikahan adalah yang paling mudah. Iya. Tapi sebenarnya kalau mau berhitung tadi, bahwasanya wanita salihah adalah sebaik-baik perhiasan dunia, itu sebenarnya terlalu terlalu murah. Cuma kan ya lagi-lagi tadi kita tidak ya, tidak memiliki kemampuan seperti kebanyakan banyak ahlud dun, ahlu dunia karena kita fokusnya apa? Fokusnya mengejar akhirat. Iya bagusnya mengejar akhirat dan tentu wanita solehah juga tidak menginginkan untuk terlalu berlebihan dalam hal demikian iya bahkan tentu kalau wanita solehah itu menginginkan yang penting suaminya soleh suaminya bertakwa bagus akhlaknya itu yang mereka inginkan namun terkadang tidak sesuai dengan permintaan orang tua orang tuanya itu yang jadi masalah iya dan keluarga besarnya iya akhirnya ya dilema ya tapi insya Allah semoga Allah mudahkan ya dan Habibin mudah-mudahan dengan mendengarkan kajian-kajian seperti ini kita lebih semangat untuk mengejar negeri akhirat iya bersabar dengan kajian dan fitnah-fitnah dunia karena memang subhanallah kalau tidak ada nasihat-nasihat seperti ini ia ya, penuntut ilmu pun kadang terfitnah dengan dunia. Dan tidak sedikit. Ya, penuntut ilmu terfitnah dengan dunia. Akhirnya dia tinggalkan, ya, kemuliaan menuntut ilmu. Ya, bahkan sedikit demi sedikit, dia tinggalkan sunnah-sunnah Nabi, wasallam hanya karena perkara dunia. Nasrallah, s.a.w. al Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan umpat di sini Allahu taala alam suwab taktabi bihadal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh